Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Terus kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Dan Dia hanya meminta kita untuk menyembahnya, patuh dan tunduk kepadanya. Lalu kemudian menikmati apa yang sudah disiapkan sebagai fasilitas dan bersyukur. Dan syukur ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka tidak ada sulitnya bagi seorang Muslim untuk sering mengucapkannya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Siapapun yang mengikutinya, pasti hidupnya akan tenang. Punya panduan hidup. Tahu mana halal dan mana haram. Dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Orang yang menolak Risalahnya, ajarannya pasti dadanya akan sesak, hidupnya susah, tidak tahu mana halal dan haram dan meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan malaikatnya mengucapkan kalimat hormat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia dan muhsalamat kita selalu mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku. Kita akan bahas pasal ke-10 malam ini kitab Minhajul Muslim dan beriman yang berjudul beriman kepada hari kemudian. Setelah membahas pasal ke-9 beriman tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mujizat-mujizatnya dan bukti-bukti di mana Taurat dan Injil pun sudah menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah beriman, saya akan terus ulangin kalimat ini adalah pengikroran dengan lisan. Keyakinan dalam hati dan diikuti dengan aplikasi anggota tubuh. Itu namanya beriman. Seseorang mengucapkan dengan lisannya, mengatakan memang hari kiamat itu ada. Dan kemudian dia meyakini dengan hatinya semua amal apa yang dia kerjakan. Baik dia akan terima dalam bentuk pahala, balasan. Puncaknya akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Dan siapapun yang melanggar Sekecil apapun pelanggaran tersebut Kalau dia tidak sempat membersihkannya dengan taubat Dengan beristighfar Dengan memperbanyak amal salih Pasti ada hukumannya Terlebih lagi orang kafir dan orang munafik Pasti Mereka akan masuk ke dalam api neraka Allah berfirman dalam surah Alangkabut ayat 4 Yang kurang lebih artinya Janganlah kalian mengira atau alangkah buruknya Prasangkaan orang-orang yang mengira Mereka melanggar hukum-hukum kami Lalu mereka akan luput dari azab kami Enggak mungkin Itu mustahil Ini keyakinan dalam hati seorang mukmin. Kalau antum sudah mengikuti hukum-hukum Allah Azza wa Harus diikuti dengan konsekuensinya Maksudnya patuh dapat pahala masuk surga Pasti tidak boleh ragu sedikitpun masalah itu Saya sholat, saya akan terima pahalanya dan saya akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Saya berperang, berjihad, tertusuk, mati, saya akan masuk surga. Tinggal mengikuti syarat-syarat dan rukunnya. Tidak ada keraguan. Saya pergi haji, saya akan dapatkan balasannya. Saya saldokah, saya akan dapat balasannya. Orang melakukan pelanggaran zina, riba, dusta dan seterusnya, ada hukuman dan pasti datang kepadanya dalam waktu dekat atau yang akan datang, tetap akan datang. Tidak mungkin ada orang yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puncak daripada penerimaan pahala dan juga penyiksaan yang akan datang karena pelanggaran adalah dikenal dengan hari kemudian hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, banyak namanya kita harus tahu saudaraku dan kita harus yakini karena ini rukun iman kita akan ada namanya hari pembalasan ada hari di mana kiamat terjadi artinya habis semuanya semua yang kita lihat dan kita tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Ada saatnya dimana ajalnya datang, semuanya akan hancur dan terjadilah kiamat. Dan itulah proses pindahnya manusia dan jin kepada alam akhirat, di mana mereka akan hidup abadi di sana dan mereka akan menikmati hasil perbuatannya kalau baik dan mereka akan dihukum kalau hasilnya buruk. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Dan pada saat kiamat terjadi nanti dimulai dengan sangkakala sekali, kemudian hancurlah semua di alam semesta ini, kemudian datang sangkakala yang kedua dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk, kemudian dihisaplah mereka, lalu terjadilah mahsyar. Kehidupan yang akan kita laluin. Allahu a'lam berapa lama di sana menunggu timbangan amal seluruh manusia miliaran jumlahnya dan seluruh jin bahkan ibnu kathir mengatakan Allah azza akan menghadiri domba kenapa dia menanduk domba yang lain. Setelah itu jalanan ditentukan ke surga atau ke neraka dan tidak ada tempat yang ketiga. Kita harus sadar teman-teman sekalian penentuan masalah hari kemudian nanti di mana kita akan mendapatkan cuma surga atau neraka adalah kehidupan kita sekarang. Ini sekarang anda masih bisa menghembuskan nafas masih bisa beraktivitas masih mudah untuk menangkap mana yang boleh dan mana tidak boleh yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maka ini penentuan nanti di sana bagaimana dan tidak ada tempat lain surga atau neraka maka jangan nanti tiba di saat terakhir dihisap di hari kemudian baru kita menyesal itu keliru orang mukmin harus jeli ingat teman-teman Allah memberikan kepada kita akal fikiran yang jernih bisa berpikir bisa menangkap bisa memilah mana baik mana buruk hati kita juga begitu punya perasaan yang pekah tahu mana baik mana buruk mana yang disukai mana yang tidak disukai semua itu sebenarnya fasilitas yang Allah berikan tanpa harus menunggu hukuman datang baru mau taubat orang mukmin jeli cerdas sabda Nabi SAW Al fatin. orang mukmin itu qayis, cerdas sekali fatin itu pekah luar biasa jadi mereka itu tahu kalau mereka buat salah ini salah nih ditinggalin apapun godaannya apapun godaannya, dilawan sama dia karena dia tahu ini haram, dan dia tahu setiap pelanggaran agama pasti ada konsekuensi hukum, tidak ada dosa yang dilakukan, sekecil apapun tidak ada konsekuensinya, harus ada sekalian tuh menggiba jangan heran setelah taubat tiba-tiba kita digiba, pembersihan dosa yang lama dulu pernah kita mengambil membuat nota palsu, mencuri sesuatu jangan heran sekarang kalau beli HP baru jatuh, hilang, itu biasa harus ada konsekuensi pembersihannya tidak mungkin tidak ada mustahil siapapun itu bahkan Nabi Sallallahu Wasallam sendiri bukan kita kena, kena katakan beliau melakukan dosa karena sudah diampuni tapi beliau sendiri mengatakan saya pun diberikan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyakit yang lebih berat double daripada apa yang diberikan kepada kalian apalagi manusia biasa yang penuh dengan dosa seperti kita kita akan bahas fase hari kiamat ini teman-teman sekalian dengan tanda-tandanya kecil dan besar kemudian kita akan masuk ke fase kiamatnya, kemudian kita akan masuk ke ada bahasan di pasal ke-11 nanti tentang azab dan nikmat kubur, kemudian nanti kita akan masuk ke fase bahsyar, kemudian surga dan neraka. Ini memang poin yang akan dibahas secara berentetan tentang masalah ini. Saya tidak tahu yang lalu sudah pernah saya jelasin pasal ini atau belum? Belum, belum ya? Saya akan bacakan pasal ke-10. Beriman kepada hari kemudian, hari pembalasan, hari kebangkitan dan seterusnya namanya ada banyak sekali seorang muslim beriman meyakini dengan hatinya mengikrarkan dengan lisannya mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya maksudnya dia lakukan ketaatan supaya selamat di akhirat dan menjauhi pelanggaran agar tidak dihukum seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat dimana ia akan berakhir pasti tidak ada keraguan di situ dan mempunyai hari terakhir yang tidak ada hari sesudahnya Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah Azza wa Jal membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab. Di mana orang-orang saleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga. Sedangkan orang-orang yang durhaka atau penuh dengan dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam api neraka. Ia juga beriman <coughs>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 Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing, maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan pasti dia selamat, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya yang pasti dia akan celaka. Setelah itu disediakanlah mizan, timbangan amal, dan perhitungan amal atau hisap pun dilaksanakan, lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi, ini bukan sekali lagi saya sering ucapkan di majelis ini, teman-teman, dan di majelis ilmu saya yang lainnya. Antum hadir di sini, Anda hadir di sini. Ini saya bukan datang ceramah sejam dua jam untuk berdongeng untuk menyampaikan sebuah kisah yang dikarang-karang, ini ilmu, wahyu sesuatu yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya jadi apapun yang disampaikan itu bukan hanya sekitar untuk didengar, terdengarkan kanan keluar, telinga kiri, ini jadi prinsip hidup, memang harus dipegangi karena itu, fungsi daripada majelis ilmu kita mengambil wahyu, mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih mengenal Allah, lebih takut akan azabnya, lebih tamak terhadap rahmatnya. Lalu kemudian kita memang meninggal dalam kondisi baik, itu yang dimaksudkan. Jadi kalau antum hadir di majelis ilmu tidak bisa mengubah Orang menjadi lebih baik dari sebelumnya Lebih bertakwa kepada Allah Lebih takut terhadap adab-adab kena berbuat pelanggaran Percuma saja hadir Harusnya memang bisa mengubah Makanya fahami setiap ustaz yang datang Antum hadir di majelis ilmu manapun Target dia berbicara itu bukan seremoni Bukan menyampaikan Bukan penyanyi, bukan pelawak yang datang Hanya sekedar menyampaikan untuk menghibur orang Kemudian terima fulus atau duit untuk itu Sama sekali setiap da'i kalau dia ikhlas kepada Allah bukan itu targetnya Tapi bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang akhirnya menjadi target amal jariyah dia pada hari kiamat nanti Agar mereka faham terhadap hukum Allah dan mereka aplikasikan itu Dan mereka bangga untuk menjadi pegawai-pegawai tanda kutip Allah pencipta langit dan bumi ini Saya dan teman-teman da'i pasti sangat senang untuk bisa menjadi da'i seperti ini karena kita menjadi pegawainya Allah menyampaikan apa yang Allah inginkan dan Allah akan berikan balasan Antum pun merasa bangga sebenarnya karena berhasil memahami apa yang Tuhan kita inginkan dan selamat gara-gara itu itulah sebabnya kenapa Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah dan Aisyah akhirnya hampir meletaskan air mata berkata ya Rasulullah bukankah dosa anda sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, belum dikerjakan sudah diampuni jawaban Nabi SAW sederhana Afala aku abdan syakura. tidak layakkah saya menjadi orang yang bersyukur karena saya bisa diberikan petunjuk dan akhirnya saya bisa mengetahui mana boleh dan mana tidak boleh, itu sebuah karunia yang sangat luar biasa bobotnya jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar kenangan, hanya sekedar sebuah informasi yang seperti hal yang lewat seperti baca koran bukan teman-teman. Dalil-dalil yang kita bacakan ini sesuatu yang pasti, wahyu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, tentang adanya kiamat, pasti berakhir semua kehidupan ini. Adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut sebagaimana kekal dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27 semua yang ada di bumi ini akan binasa tidak terkecuali hancur dan tetap kekal wajah ربك yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan firman Allah yang lain juga menjelaskan surah al-mu'min ayat 34 sampai 35 أعود بالله من الشيطان الرجيم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد Afa'im أفق مدة، الخالدون كل نفس ذائكة الموت. Wa nablukum wal khair fitnah wa ilayna turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau hai Muhammad. Jadi semuanya mati. Dari Adam pun manusia pertama sudah melalui proses kematian menuju ke alam akhirat itu. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Ada orang-orang yang menolak ajarannya itu akan bisa kekal? Maka tanda tanya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya artinya mengikuti kebenaran kebaikan, patuh, dia akan selamat masuk surga itu cobaan dia berhasil lolos, ada orang yang tidak berhasil tetap dirumus dalam hal-hal yang dilanggar tapi Allah berusaha menariknya dengan peringatan-peringatan, rasa takut rasa penyesalan, rasa khawatir dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya sampai puncaknya kalau tidak mau Allah tutup dengan su'ul khatimah dengan tabrakan, dengan penyakit parah karena memang sudah tidak mau menyadari tentang peringatan Allah dan hanya kepada kamilah kalian pasti dikembalikan ini jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala Surah at ayat 7. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Tidak ada hari kiamat, tidak ada hari hisab. Katakanlah hai Muhammad dengan jelas dan tegas tidak demikian demi Rabku, demi Allah, demi Tuhanku. Benar-benar kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah al Mutaffifin ayat 4 dan ayat 6. Bertubi-tubi ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. Rajim. Yawma nasu tidakkah orang-orang itu yakin bahwa saya sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, berat hari itu beratnya luar biasa karena penentuannya surga atau neraka nggak ada opsi, enggak ada tengah-tengah harus di sini nikmat abadi atau di sini azab yang menyakitkan dan menyedihkan yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rob Alam Semesta. Juga Ash-Shura ayat 7. A'ud bilallah min al rajim. Wakdzalik a'uhiina ilaika Qur'an al-'Arabian li'tun dira qura wa man haula wa'tun dira yom al-jam ilaa Fariqum fil-jannah wa fariqum fil-sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadaMu al-Qur'an dalam bahasa Arab, Hai Muhammad. Supaya kamu memberikan peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, seluruh dunia. Serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpulnya manusia atau hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan pasti pada saat itu akan masuk ke dalam surga, dan segolongan lagi pasti masuk ke dalam neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Sekarang penentuannya teman-teman, hati-hati. Jangan pernah terpengaruh dengan lisannya orang-orang di sekitar kita. Pujian dia, hinaan dia, cacian dia hanya sepanjang lidahnya. Kamu alim ya, kamu hebat ya, kamu gagah ya, kamu kaya lah. Itu hanya sepanjang lidah. Jangan itu membuat kita lalai, Enggak ada gunanya sama sekali. Atau bahkan mungkin dia menghardik dengan kata-kata yang tidak baik mencaci maki. Allah mengajarkan kalau ada orang seperti ini wahidah Wa salama kalau orang bodoh mengajak bertengkar tinggalkan saja kata Allah nggak usah dilayani nggak ada waktu untuk menyanyiakan waktu kita kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Para ulama salaf kita mem memaksimalkan waktu mereka per detiknya dari kegiatan ibadah ke ibadah apalagi. Terus begitu. Sampai seseorang di antara mereka berharap tidak ngantuk malam hari supaya bisa beribadah semalam suntung. Karena tahu ini akan terjadi hal-hal yang akan besar nantinya. Para sahabat Abu Darda, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat nabi yang lain semuanya. Mereka sering menangis tiba-tiba tanpa sebab. Lalu ditanya oleh orang-orang sekitar dari para tabi'in. Ada apa anda ini menangis? Bukankah anda sahabat Rasulullah? Maka jawaban mereka sungguh bekal kami sangat sedikit, perjalanan masih panjang, tidak ada jaminan amal kami sudah diterima walaupun kami sudah melakukannya. Mungkin ya, ada kekurangan-kekurangan dalam amal tersebut, kita tidak pernah tahu dari khayalan sholat, dari ini, dari itu, dari riak dan seterusnya, ini berbahaya. Kalau para sahabat bisa khawatir begitu, bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Harusnya kita lebih jeli dan lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah dengan kemahamurahannya Allah, Allah memberikan fasilitas yang namanya taubat, mudah sekali dilakukan. Tinggal mau meninggalkan perbuatan salah jadi orang baik-baik, itu saja. Patuhi jalannya Allah, maka Allah bisa, masih bisa mengampuni itu kesalahan-kesalahan. Walaupun apa yang sudah kita sia-siakan sudah rugi sendiri. Artinya kalau pernah kita selama 10 tahun lalai terus berbuat dosa, dan dalam 10 tahun itu ada orang lain yang sudah berbuat amal ibadah sudah puasa Senin kami, sudah puasa, sudah hadir majelis ilmu, sudah sholat lima waktu di masjid sementara kita lalai, maka tentu berbeda antara kita dengan dia itu secara akal sehat pastinya jadi jangan sampai kita menganggap semua orang sama tingkatannya, tidak tapi bukan mustahil dengan amal-amal yang tersisa setelah kita taubat akan mendirikan derajat kita, bukan mustahil merengek, memohon, tamak terhadap rahmat Allah diperintahkan, dianjurkan dalam surah Zalzala yang sangat masyur, ayat 1 sampai ayat 8, satu surah lengkap Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udhu billahi minas syaitan rajim, iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu azqalaha, wa qalal insanu maalaha, yawma idin tuhadithu akhbaraha, bianna rabbaka auhaalaha, yawma idin yasdurun nasu ashtatan lira apabila bumi dikoncangkan dengan koncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya semuanya yang ada menguat, kuat tambang-tambang segala suatu batu-batu yang kuat di bawah tanah semua terbongkar pada hari itu dan manusia bertanya Mengapa bumi jadi begini pada hari itu bumi menceritakan beritanya karena sungguhnya Robmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya pada hari itulah manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah biji sawi Niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat biji zarah biji sawi Niscaya dia akan melihat balasannya pula Surah Lan'am 158 yang mereka nanti-nanti kapan mau tobat nih? Kapan yang kafir itu mau beriman kepada Allah? Ya mereka nanti-nanti tidak lain Hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka Untuk mencabut nyawa mereka Tidak ada yang lain Berarti tinggal, terkas kepala Tidak mau taubat Tidak mau baik Tidak mau berubah Tidak mau meninggalkan dosa-dosa Kalau gitu tunggu aja malaikat mau datang Atau kedatangan robmu Atau pada hari kiamat lebih dahsyat lagi Atau kedatangan sebagian tanda-tanda robmu Tanda-tanda sebelum terjadi hari kiamat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ada beberapa ayat di sini akan disebutkan berhubungan dengan masalah prosesi terjadinya kiamat dan tanda-tanda. Cuma dalam buku bin Hajar Muslim, Syekh Abu Bakar rahimahullah. Beliau menggabungkan semuanya. Jadi bercampur baur dalil. Makanya saya akan bacakan dulu semua dalilnya. Dan nanti kita akan coba susun prosesi kejadian kiamat itu sendiri. Sekarang ayat yang dibacakan adalah ayat yang berhubungan tentang masalah salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi ada 11 tanda-tanda kiamat besar yang disepakati oleh para ulama. Salah satunya adalah ini. Ya. Surah Al-An'am ayat 82 Apabila perkataan telah jatuh atas mereka Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi Yang akan mengatakan kepada mereka bahwa Sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami Sampai sini saya tahan dulu Dan kita akan jelaskan 10 atau 11 tanda-tanda kiamat itu bagi teman-teman yang memegang bukunya bisa melihat di halaman 86. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2901. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar ada kecil. Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali, banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Muslimnya juga yang berbunyi kata Nabi saw tidak akan terjadi kiamat sampai aku diutus menjadi nabi. Hitunglah enam tanda-tanda kiamat. Jadi ini kecil. Lahirnya aku. Diutusnya aku dan meninggalnya aku, berarti sudah ada tiga dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya ya, penyakit taun dan ini sudah terjadi zaman Umar radhiyallahu Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu gitu kan? Kemudian pembebasan negeri Persia terjadi zaman Umar radhiyallahu Berkumpul semua itu, jadi enam tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi ada, ada yang sedang terjadi sekarang dan ada yang belum terjadi. Kalau yang sedang yang sudah yang sedang terjadi seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh seperti sekarang misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain, ya nama inilah, ya merek itulah, ya cuman sekian 5% alkoholnya dan seterusnya hadis yang lain tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar dianggap biasa dan juga banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa hadis Sahih semuanya jadi ini semua kita lihat depan mata kita sedang terjadi ya sedang terjadi kemudian yang belum terjadi itu seperti misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya malhamah Kubra, peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang nasrani yang disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari, lebih dari tiga lembar kalau tidak salah, hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar, Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, orang-orang ya. Nasrani, mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum, tapi tidak disebutkan kaum ini siapa, yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini Kemudian kita bersatu memerangi satu kaum Allahu alam siapa mereka Sebagian ulama berisyahat mengatakan komunis Ada yang mengatakan kapitalis dan dan segala macam istilah Tapi kita beriman bahwa itu akan terjadi Ringkas cerita kalian akan memenangkan peperangan Pasukan Tahluf ini, sekutu ini akan menang Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan Dan tersisa pasukan dari, di negeri Syam Di negeri Syam dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam ya sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar pada saat itu pasukan muslimin ya sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini ya suku yang yang dikatakan dari bangsa Romawi Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayungkan dan mengatakan lah yang telah memenangkan perperangan ini. Maksudnya oh, kekuatan nasrani. Maka yang muslim sempat teman-teman mereka mengatakan ini kan kita sekutu. Bagaimana caranya kalian mengaku ya memenangkan sendiri? Terjadi cekcok di antara mereka. Lalu kata Nabi saw. Akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid, terbunuh semua. Lalu hari kedua beberapa muslimin bersatu untuk ya berperang. Dan mereka juga dikaruniahkan Allah mati syahid Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu ke ke kesepakatan Untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah dikaruniakan syahada mati syahid Nanti hari keempat Barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmar dan mereka dibawa naungan 80 bendera Sebagian ulama hadis mengatakan mereka dibawa 80 negara Jadi perang besar-besaran Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani di sebagian pastor dan pendeta Mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar puncak Daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri Tapi memang ini hadis Nabi SAW Wahyu yang menyampaikan Kita akan berperang melawan mereka Dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi Maka kalian pun akan berperang tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama Sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum Dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih Berzikir dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan, karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang, kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting, kalau ditutup berarti sudah segala macam ya yang mereka kultuskan sekarang temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin, sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu Allah alam itu makna hadir kemudian pada saat itulah Syaitan, Iblis menjelma jadi manusia, lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, Wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada satu itu hadis Nabi SAW yang berbunyi, direwatkan Imam Bukhari muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung janganlah seseorang dan kalian berkata imannya kuat lalu dia sengaja menemui dajjal akhirnya dia menjadi pengikutnya jadi para mujahidin tahu masalah itu mereka bukan tidak berani tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW maka mereka pun akhirnya pada kelup pulang masing-masing kata Nabi SAW mereka pun bubar ke wilayah masing-masing pada saat mereka tiba di wilayahnya ternyata dajjal tidak ada itu berita dusta dan pada saat itulah dajjal keluar pada saat itulah dajjal keluar dan dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama Tanda-tanda kiamat besar yang pertama Jadi ini akan terjadi Ini sekaligus saya menitikberatkan ya, Tidak bolehnya sembarangan orang ngomong Sekarang soalnya ada beberapa orang Semoga Allah berikan hidayah Menentukan tahun ya akan terjadi kiamat Bagaimana caranya menentukan tahun nih? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi Dan ini peperangan besar seluruh dunia Ini nggak main-main ini bukan perang satu dua hari Ini peperangan yang besar sekali Gitu kan jadi Allahu alam kita masih menemukan atau tidak, tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikannya, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu alam berapa lama, tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20 30 tahun. Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW wasallam menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada sebelum terjadi kiamat. Tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya dajjal. Dan dajjal ini diambil dari kata-kata dajjalah yang berarti kekacauan. Kekacauan. dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai fitnah bagi kaum muslimin makanya kita dalam tahiyat membaca dan jauhkanlah kami dari fitnahnya Masih Dajjal nanti akan saya paparkan panjang lebar yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi maka akan keluar Mahdi yang kata Nabi SAW akan keluar seseorang yang sama namaku Muhammad bin Abdullah akan sama paras wajah dan poster tubuhku sama persis dengan Nabi SAW alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunanku, dari kota Madinah, Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan, radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan, radhiyallahu. anhu. Maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Kemudian dia keluar dari Madinah ke Mekah lalu dibayat dengan 300 orang lalu kemudian mereka membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal. Kemudian yang ketiga pada saat itu nanti akan saya jelaskan penyelima ini garis umumnya dulu. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid ya, Menara Putih. Dikatakan dan subhanallah masjid itu kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus di bukota Syria ada masjid yang disebutkan Menara Putih dan Nabi SAW sebutkan dengan nama Menara Putih nanti mereka akan sehingga sholat asar situ, lalu Isa AS turun kemudian setelah itu setelah Isa Alaihissalam ya, datang, turun kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat yang keempat adalah Ya'juj ya Majuj. dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi mereka berbeda dengan kita, mereka sangat beringas memakan semuanya kalah jengking ular hewan-hewan jumlahnya banyak bahkan seseorang diantara mereka tahu kalau akan mati kalau seandainya sudah memiliki seribu orang anak dan mereka akan membuat kerusakan membunuh semua yang ditemui kafir beriman tidak ada urusan selain mereka akan dibunuh ini ada ciri-cirinya ya ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti ringkas cerita mereka akan buat kerusakan dan Allahu a'lam berapa lama di situ Isa Alis Salam dan kaum mukminin akan sembunyi di gunung-gunung dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin tapi dengan doa Isa Alis Salam yang berdoa lalu Allah matikan mereka dengan satu kalimat mati maka semua miliaran orang itu maju ini mati tiba-tiba kemudian Isa Alis Salam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka sampai disebutkan dalam hadis mereka akan turun di sebuah sungai Tiberia di wilayah Syam mereka minum sungai tersebut Orang terakhir mereka datang sudah nggak temukan lagi ada airnya, saking banyaknya jumlahnya. Dan saya pernah tanyakan ke dosen saya sendiri waktu tingkat tiga kuliah bicara masalah daju maju ini, saya bilang syekh apakah ada orang dari kita yang ikut dengan pasukan mereka? Maka syekhnya mengatakan sama sekali tidak ada, karena kita beranjak daripada hadis nabi saw. Seseorang yang telah mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya seribu orang anak dan mereka akan membunuh semua selain mereka. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Kemudian setelah mereka mati pun. Isa Salam berdoa lalu Allah sementara datangkan burung-burung yang besar dari arah barat yang mencengkram mereka satu-satu lalu dibuang ke lautan ke arah timur kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan kotoran-kotoran mereka jadi sudah ada tanda-tanda kiamat pertama Dajjal nanti akan saya ceritakan ceritanya kemudian ada Ihmah dikeluar dari Madinah kemudian turunnya Isa alaihissalam kemudian Ya'juj Ma'juj setelah berjalannya waktu maka akan terjadi orang-orang kufur kembali kepada Risalah langit Setelah pada saat itu Isa Alaihissalam sudah meninggal dunia Sudah mulai sebenarnya tentram Orang sudah benar Allah Tapi dengan berjalannya waktu Manusia mulai lalai Mulai lagi kembali Menyembah berhala Mereka lagi berbuat zina Mereka melakukan kekacauan Maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima Yaitu keluarnya dabbah Atau hewan melata Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah Berbentuk seperti hewan Tapi dia bisa berbicara Dan dia membawa cap yang dia mencap orang beriman dan orang kafir setiap kali mereka buat kesalahan setiap kali mereka buat kesalahan ya diingatkan oleh Daba ini kalau kamu sedang lalai dari jalan Allah kembalilah dan itu tadi yang ayat yang kita bacakan surah an-Naml ayat 82 kemudian setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang keenam setelah eh, keluarnya Dabba maka akan terjadi enam tujuh delapan sekaligus tanda-tanda kiamat ini yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur Jazirah Arab Tepatnya wilayah timur itu eh, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia itu wilayah timur Jazirah Arab akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditutup dan terjadi juga longsor besar tanda-tanda kiamat yang ketujuh itu adalah di Jazirah Arab dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab yaitu wilayah Afrika dan ini juga akan longsor besar. Gitu kan. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya yang ke berapa sembilan keluarnya api dari wilayah Qar adan namanya atau wilayah Padang Pasirnya wilayah Aden. Aden salah satu kota di Yaman gitu kan? Dan sekarang ini ada sudah ada diangkat di YouTube, dicuplikan dan saya pernah lihat sebagian Padang Pasir wilayah Aden ini yang disebutkan dengan Ka'ril Aden itu itu memang uh, tidak ada orang yang tinggal situ karena panasnya gitu kan dan ada wilayah Padang Pasir yang sempat terbelah dan mereka melihat dan diteliti secara ilmiah di bawah itu ada api yang sangat besar. Jadi sudah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari e, barat sebagaimana e, dia biasa terbenam dari situ. Ini ada berapa? Sepuluh ya? Berarti ada satu yang tertinggal. Ya. Iya, Keluarnya asap, maaf. Jadi e, sebelum terjadinya lonsor 6, 7, 8 tadi, yang keenamnya itu adalah keluar kelihatannya kabut. Di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang menutupi dunia bumi ini dan semua dunia ini akan melihat kabut itu dalam beberapa waktu inilah 11 tanda-tanda kiamat besar, baik kita akan rincikan dengan izin Allah satu persatu kalau terjadinya atau keluarnya dajjal ini disebutkan dalam banyak hadis banyak sekali dan ini yang paling banyak diingatkan diantaranya hadis Bukhari yang berbunyi kata Nabi SAW tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang Si buta sebelah kanan ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan Dajjal memiliki ciri khas Rambutnya keriting Kemudian kulitnya mendekati hitam ya. Jadi saw matang Badannya kekar Kemudian dahinya lebar Dan orangnya Mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak Dan kata Nabi SAW Ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan Dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta Sementara dia buta Kemudian orang-orang pada bertanya ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allah Alam seperti apa? Yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini Tidak ada satu tempat pun Kecuali dia akan lewati Melainkan atau uh, melainkan akan dilewati Kecuali Madinah dan Mekah Itu yang dia tidak bisa masukin Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari Satu hari pertama seperti setahun Satu hari kedua seperti sebulan Satu hari ketiga hari ketiganya seperti sepekan Dan sisa harinya seperti hari-hari kalian Berarti setahun, dua bulan, dua pekan Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama Dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang karena Nabi SAW mengatakan akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudia di Kurasan. Wilayah Yahudia ini subhanallah sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudia. Diberikan nama itu. Dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudia di Khurasan. Khurasan itu Iran. Gitu kan? Dan sekarang ini sudah ada. Semua ini ada. Tidak mungkin salah sabda Nabi Wasallam Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 ribu orang Yahudi dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih seperti sekarang, lebih canggih lagi gitu kan sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan satu tahun, dua bulan, dua, dua pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia dan setiap kali kata Nabi SAW dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit perekonomian per, per, per mereka, ya perkebunan peternakan, semua akan subur dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW disuruh kita menghindar bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi Dan banyak sekali pengikut-pengikutnya Kata sebagian ulama hadis Beritanya akan merambak sangat cepat Dan banyak pengikutnya Kerana menggunakan media Kemungkinan menggunakan media Kayak kisah sekarang merambat luar biasa Mudah ditangkap informasinya Dajjal akan dikenal oleh orang-orang Akan dikenal oleh orang-orang Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah Yang munafik Semuanya ikut Termasuk ada yang mengaku Islam Tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi Sampai dia tiba di Madinah Yang diceritakan kota Madinah Dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah Karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghenuskan pedang Ada dua malaikat yang menghenduskan pedang dan menghadangnya Maka Dajjal pun tidak bisa masuk Allahu'alam bagaimana ini terjadi Tapi ini sabda Nabi SAW Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi Yang ada di sekitar perbatasan Madinah Sebagian ulama' yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan Batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Akik Wadi Akik sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami Jadi, jadi situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri Allahu alam ini istihad tentunya Tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung kemudian dia berkata kepada para pengikutnya Apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah masjid Nabawi Lalu mereka mengatakan, iya, kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih. Gitu, tanpa disadari, menggunakan marmer putih, besar, begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan, seperti istana yang sangat mewah. Gitu. Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi Dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang beriman. Lalu keluarlah, sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW, orang terbaik pada saat itu. Orang terbaik pada saat itu. Orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini, ulama mengatakan istilah syab, dalam bahasa Arab, bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun. nanti keluar seorang anak muda yang diistilahkan syab antara umur ini. Kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan menangkapnya segera dan mengatakan, "Saya Tuhanmu." Maka orang tersebut mengatakan, "Kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Karena dalam hadis yang lain dikatakan, "Setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah. Matanya orang mukmin bisa melihat itu, sehingga dia tahu ini adalah Dajjal." kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah dua dari kepala sampai kemaluannya sehingga anak muda itu terbelah dua dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak lalu Dajjal berkata bangkitlah, bangkit kembali bersatu lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? maka Dajjal mengatakan eh, maka anak muda itu mengatakan justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal setelah itu dia berusaha membunuhnya, tapi dia tidak mampu lagi Allah sudah selamatkan maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut Babulut dalam hadis subhanallah sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Palestina, sebuah seperti kecamatan. ya Kalau yang saya tangkap, saya pernah ada cuplikannya. Itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi, dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafat itu Babulut. Ya, Babulut gitu kan ini, subhanallah, saya lihat cuplikannya Babulut. Gitu. Ini luar biasa, ini seperti sabda Nabi SAW, dan sekarang mereka lagi fokus membangun, menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah gitu kan. Dajjal akan menuju ke sana Dan sementara dia menuju ke sana Setiap wilayah yang dia lewatin Salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah Dia akan melewatin satu per, uh, uh, wilayah yang sangat banyak masyarakatnya Ya Allah alam ini mana Apakah di wilayah Cina Apakah di wilayah Pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas banyak masyarakatnya dia akan melewati yang banyak masyarakatnya lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya Allahu Alam ini presiden kah raja kah kepala suku kah dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu maka orang itu mengatakan apa buktinya kau Tuhan saya dia bilang bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu apa kau akan percaya saya Tuhanmu maka orang itu berkata tentu saja ada Dajjal tunjukkan kuburannya dia tunjuk kuburannya lalu Dajjal mengatakan keluarlah maka keluarlah e, orang tuanya dan berkata ibu ayahnya ikutlah pada orang ini karena ikutlah pada ini karena dia adalah Tuhanmu maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut dan seluruh masyarakatnya ikut jadi luar biasa miliaran orang jadi pengikut dajjal pada saat itu maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu berkata apa? itulah dua syaitan yang menjelma untuk menipu manusia untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina. Tapi disebutkan Israel dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikutnya mentuhankan dia. Dia berikan makanan, kaya raya segala macam dia bisa lakukan fitnah, gitu kan. Akhirnya keluarlah pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi saw. Tadi saya bilang keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan? Tadinya dia faham agama, tapi belum diaplikasikan. Sekarang dia langsung Allah swt ubah menjadi orang yang soleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan. Ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya di telapak tangannya ada seperti bekas ya tanda lahir. Uh, ya yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW ya, alisnya seperti busur panah, kulitnya putih orangnya tinggi, besar, kekar kan? itu dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdillah maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya dajjal, sudah informasi menyebar, maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Malina namanya Muhammad bin Abdullah. lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW, itu lalu ditemukan, lalu mereka mengatakan engkau yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi dajjal, dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah kata Nabi SAW lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya. lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allah SWT berapa jumlahnya pada saat itu Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baito tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga, Isa Alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa Alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air, dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum ini akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun. Dan dia masuk. Kemudian kata Nabi s.a.w. Mahdi adalah satu-satunya orang, ya salah satu maaf, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau ikomah sholat Isa Alaihissalam turun, dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan silakan memimpin, Hai Nabiullah, kata Nabi Allah Imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi Imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babylut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, Hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, Siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa Alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati. Gitu kan, punya kekuatan super yang luar biasa begitu dibuka pintu gerbang dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya ternyata untuk dibuka pintu di gerbang Isa AS di depan pasukan muslimin dan akhirnya begitu melihat Isa dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin gitu kan Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa Alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, "Wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa Alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, cahayanya membuat Dajjal mati." Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu, sehingga mereka menyebar. Ya, mereka menyebar, dan Isa Alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon di atas batu dan semuanya akan berbicara mengatakan, hai muslim ini Yahudi bunuhlah dia. Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin, kecuali satu pohon, pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit Dulu di, di kuburan baki cukup banyak. ya Sekarang subhanallah di Israel paling banyak ditanam pohon garkat, karena mereka tahu bahwasannya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Jadi kebodohan orang Yahudi tahu kebenaran ini, tapi mereka tidak beriman makanya wajar Ibnu Abbas berkata magdubi bukan orang yang bermuka adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya dan termasuk kata ulama hadis sebenarnya yang sembunyi di, di, di, di sekitar pohon garkat garkat ini tidak bicara hai hey muslim ini Yahudi tapi orang Islam pada saat itu kata ulama hadis mengetahui kalau ini pohon garkat mengetahui kalau ini pohon garkat jadi memang sudah punya gambaran sehingga walaupun semuanya di pohon garka tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat mereka walaupun sudah tahu kebenaran mereka memang tidak mau syahadat makanya Nabi SAW mengatakan jangankan Isa Alaihissalam Nabi Muhammad SAW saja di zamannya kata beliau kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat beriman pada saya maka seluruh Yahudi akan beriman saking sulitnya, 12 orang saya sudah cukup tapi pada saat itu pun sama walaupun dibunuh mereka tidak tidak mau uh, beriman kepada Allah sementara ini juga terjadi pada saat terjadi uh, pemba, uh, pembunuhan uh, suku Quraidah jadi pada saat itu Nabi SAW mereka diberikan kesempatan untuk taubat mereka tidak mau akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi SAW dibunuh oleh kaum muslimin mereka akan menuju ke surga gitu kan jadi mereka pasrah dengan dibunuh. Mereka anggap itu akan menuju ke surga. Dan ini kebodohan. Ya, ini kebutuhan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini. Dan Isa alaihissalam akan memimpin di buka bumi selama ada riwayat mengatakan tujuh tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan dan Isa akan membunuh semua babi. Menghancurkan semua salib. Dan tidak ada rumah satupun kata Nabi SAW di muka bumi. Kecuali akan masuk ke dalam Islam. Baik dalam keadaan mulia ataupun menolak. Ter terhina. Jadi sudah tidak ada. Seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu. Jadi sampai sini, insyaAllah bahasan kita kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang dan silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas setelah sholat kita akan bahas dan kita akan mulai juju maju dan sisa-sisa lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Mungkin begitu. Subhanaka Allahumma bihamdika, Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi rasulillah. Setelah saya pertimbangkan Kayaknya saya harus selesaikan Tanda-tanda uh, hari kiamat itu karena akan ada masih ada bahasan beberapa hal Yang berhubungan dengan masalah Mahsyar Kemudian surga dan neraka Maka kita lanjutkan setelah Tadi Dajjal <coughs> Perbunuh Dan pengikut-pengikutnya juga mati Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyebarkan keadilan di muka bumi dan keluarlah pada saat itu Ya Jujum Majuj, yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa wahai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu untuk melawannya maka keluarlah Ya Jujum Majuj dari dua gunung yang sedang dihimpit ada satu peneliti dari Mesir yang Allah a'lam. saya melihat buku beliau sangat bagus sebenarnya sistematis dan beliau tinjau lokasi sendiri dan di situ ada beberapa bukti-bukti uh, secara histori dan juga dihubungkan dengan dalil-dalil karena pernah ada uh, sahabat yang menemukan uh, tembok ya Jujumma Jujini ya. maka dia pun melapor kepada Nabi SAW dan Nabi SAW membenarkan itu membenarkan artinya tembok ini bukan sesuatu yang tersembunyi kelihatan maka, peneliti Muslim dari Mesir ini mengatakan, "Dan saya punya bukunya, saudara terjemahan bahasa Indonesia. Jujurnya, ya, jujma memang. Dia memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina yang berada di Cina sekarang dan memang menyambung antara dua gunung yang besar." Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi sungku Arab karena sudah terbuka dari lubang ya jujma seperti ini. Diperlukan ketemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari, artinya mereka sudah bisa melihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasannya Ya'juj Ma'juj setiap hari menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Tapi mereka pada saat tiba malam hari karena kecapean mereka istirahat, Allah subhanahu wa ta'ala tutup kembali gunung itu. Sehingga besok mereka memulai lagi dari awal sampai nanti di saat waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saatnya nanti mereka dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang cerita tentang mereka ini akan keluar disampaikan dalam banyak riwayat. Kemudian setelah itu mereka akan keluar dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan Isa Alaihissalam salam menyelamatkan dirinya bersama orang-orang beriman di atas gunung. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan di gunung Tur. Gunung Tur ini ada di Palestina kalau tidak salah, dan ada surah At tur menjelaskan masalah itu. Yang jelas, Isa alaih salam di atas gunung dan akhirnya Yajuj Majud mulai membuat kerusakan di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka panjang lebar dalam banyak ayat Al-Quran. Yang jelas diceritakan dalam Al-Quran tentang cerita mereka Ya'juju Ma'juju ini dan mereka akan keluar tepatnya di surah Al-Ambiyah ayat 96 sampai 97. Dan yang pegang buku ada di halaman 82 itu. A'udzubillahiminasyaitonurajim hatta idha futihaj ya'juju ma'juju hummin kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'adul haqqu fa'idha hiya syakhisatun absarul ladhina kafaru yawayilana waqtarabal Ya kunna fi min bal hun, bal kunna Hingga apabila dibukakan tembok ya juju maju, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami orang-orang yang zalim. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah orang-orang kafir pun bingung. Dari mana nih manusia-manusia, kenapa kok membunuh semuanya? Walaupun mengatakan kami mau jadi pengikut kalian, tetap dibunuh, tidak diterima. Dan Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka, mereka memiliki rambut yang keriting, yang eh, mata mereka, bola kelopak mata mereka besar dan mata mereka kecil. Gitu. Kemudian eh, mereka memiliki kulit yang mendekati kekuning-kuningan. Ya, kekuning Ini... Riwayat yang menjelaskan tentang poster tubuh dan mereka tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Seperti manusia biasa, cuma mereka sangat beringas. Dan mereka pada saat menemui siapapun mereka membunuhnya. Termasuk dalam riwayat dikatakan mereka akan memakan ular, jengking, semuanya akan dimakan. Dan mereka membunuh semua yang ditemui, termasuk pada saat mereka sudah membunuh orang-orang yang ditemui, hewan-hewan. Semuanya dibunuh, diberantas di muka bumi ini. Maka mereka pun akhirnya mengangkat anak-anak panah mereka mengarah ke langit. Lalu dengan fitnah, Allah SWT berikan fitnah, jatuhlah anak-anak panah tersebut dengan uh, terberumuran darah. Maka mereka mengatakan dalam riwayat Bukhari, wa sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan telah membunuh semua yang di langit. Maka mereka betul-betul membuat kerusakan di muka bumi. Maka Isa Alaihissalam pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ya. Eh, menghukum atau mematikan mereka maka diijabalah doa Nabi Isa AS. tapi di sini Allah alam tidak disebutkan berapa lama, tapi ini kalau dilihat dari mereka menguasai dunia mereka memenuhi seluruh muka bumi ini dengan penuh ya sampai waktu mereka mati nanti seluruh muka bumi ini kata Nabi SAW dipenuhi oleh jasad mereka berarti penuh luar biasa jumlahnya banyak ini tidak akan memakan waktu satu tahun dua tahun ini gitu. ini akan bisa belasan mungkin puluhan tahun Allah SWT gitu sampai akhirnya mereka sudah tidak ada yang bisa menampung lagi maka Isa Alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mematikan mereka dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan uh, memberikan kepada mereka hama sebagian riwayat menjelaskan seperti serangga kecil yang keluar dari leher mereka yang akhirnya membuat mereka mati semua serentak dengan satu kali mati semuanya tiba-tiba jatuh dan mati dan jenazah mereka memenuhi muka bumi ini lalu Isa Alaihissalam mengutus empat orang dari pasukan terbaiknya Isa alaihissalam untuk turun dari gunung untuk memeriksa. Dan kata Nabi SAW, mereka lah penunggang-penunggang kuda terbaik pada saat itu. Dan kalau kalian ingin saya akan menceritakan kepada kalian tentang warna kudanya, tentang warna baju mereka. Karena Nabi SAW diperlihatkan tentang empat orang itu. Kemudian mereka pun keliling dan mereka menemukan ternyata Yud-Majud semua sudah mati dan mereka melapor kepada Isa alaihissalam. Maka Isa pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah itu, dihilangkan mereka. Lalu datanglah burung-burung dari arah barat yang memiliki leher-leher yang panjang seperti unta, lalu mencengkram mereka, lalu membawa mereka ke arah lautan. Setelah itu Allah azza wajal menurunkan hujan yang lebat sehingga membersihkan muka bumi ini jadi bersih. Baik, setelah itu ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Bubakar di sini sebuah riwayat yang cukup panjang. Di ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2940. Dan ini saya akan bacakan sebentar lagi. Yang bunyinya kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in. Fa Isa ibn Maryam ka'anna urwat ibn Mas'udin fayatrubu fayuhlika." ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من كبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من كم من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبلته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لا دخلته عليه حتى تقبده فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السبع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرًا ويتمثل لهم الشيطان، فيقول: "ألا تستجيبون؟" فيقول: "فماذا تأمرون؟" فيأمرهم بإبالة الأوثان، وهم في ذلك الدار رزقهم حسن عيشهم. ثم ينفقوا في السور، فلا يسمعه أحد إلا أصغر لي تان، ورفع لي تان، وأول من يسمعه رجل يلوث حوض إبليه. قال: "فيسأكو، ويصأكون الناس ثم ينزل, ثم ينزل الله ما كأنه الطل Fathambutu minhu ajisadun nas aj, ثم yumfakufihi ukra yang durun ثم yukalu yaayuhan nas halummaila innahum sebagaimana ayat jelaskan itu ثم yukal akhriju bahatan nahr shiba yu, ansak Artinya Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40. Ini tadi sudah saya jelaskan sekitar ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan tahun, tapi riwayat lain menjelaskan 40 hari, tapi hari pertamanya setahun, hari keduanya sebulan, hari ketiganya se sepekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam di ia mirip sekali dengan Urwah bin Mas'ud, ada sahabat Nabi maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya, setelah itu manusia tinggal selama tujuh tahun tanpa ada permusuhan diantara mereka kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam, nah ini saya ingin jelaskan, jadi pada saat terjadi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal dan terjadi keadilan di muka bumi, kata ulama hadith, makna hadith ini adalah setelah itu, Isa alaihissalam berjalan, ada riwayat menjelaskan Isa menyebarkan ya berhukum selama empat puluh tahun Lalu Isa alaihissalam menjadi hakim sampai Isa alaihissalam meninggal dunia. Pada saat Isa alaihissalam meninggal dunia, maka terjadilah tanda-tanda kiamat yang lain yang tadi, gitu kan yang sudah saya sebutkan urutannya. Setelah Isa alaihissalam meninggal, Jumaju juga sudah mati, maka mulailah keluar dabbah. manusia sudah mulai lalai kembali. Kemudian keluarlah hewan melata mengingatkan. Kemudian keluar kabut seluruh muka bumi. Kemudian terjadi longsor, gitu kan kemudian keluar api dari wilayah Aden, lalu kemudian terbit dalam matahari dari barat itu. Namun ada satu dari hadis ini disebutkan, pada saat ya, terbit matahari dari barat, ya, di sini ada kejadian lain yang ulama' sebagian masukkan ke tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya mengatakan ini bukan, cuman pelengkap, tapi anggap kita masukkan ke tanda-tanda kiamat sehingga ini yang nomor 12. Setelah matahari terbit dari barat, yang kata Nabi Sallallahu Wasallam, pada saat...